hey youtube friends welcome to the official animal channel this channel provides information actual interesting about the animal world but before we go on it's best if you click the subscribe button first and turn on the bell so you can get notifications when this channel uploads the latest video thank you Di Mara Kenya baru-baru ini mengadakan pertarungan dalam rantai makanan alami, seekor zebra di dataran Tanzania mencoba menyeberangi sungai, tapi itu menjadi makanan beberapa buaya yang kelaparan, zebra itu digigit dan ditelan oleh buaya, hanya menyisahkan kulitnya saja. Pemandangan yang menakjubkan itu direkam dari kamera seorang fotografer satwa liar yang berasal dari Jerman yaitu Gabriela Stubble. Pada saat itu, Gabriela sedang syuting adegan spektakuler mengenai migrasi tahunan zebra Afrika dari satu tempat ke yang lain. Hal ini dilaporkan bahwa kelompok zebra dalam migrasi ini perlu menyeberangi sejumlah besar buaya raksasa mara. Meskipun mereka tahu itu berbahaya, zebra-zebra itu berkelana menyeberangi sungai. Beberapa zebra diserang oleh buaya di air dangkal, tapi untungnya dapat melarikan diri, sementara beberapa zebra tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Seekor zebra dewasa diserang oleh seekor buaya dewasa di air dalam, yang mulutnya digigit erat dan dagunya digigit, tapi masih mencoba untuk melarikan diri dari mulut buaya. Sayangnya, setelah berhasil melarikan diri zebra itu, kemudian dikelilingi oleh tiga ekor buaya dewasa lainnya. Empat buaya telah bergabung untuk mengepung zebra, menggigit kaki dan mulutnya, dan menariknya ke dalam air untuk ditenggelamkan. Beberapa menit kemudian, Zebra menjadi makan siang untuk lebih dari sepuluh buaya, hanya setengah jam kemudian, zebra itu dimakan hanya dengan menyisahkan bulunya saja. Thank yeah. you.